Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, berjumpa lagi di channel saya Aldi Sadur Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang lagi viral ya guys Penghasil uang lagi guys Oke, okay, sebelum lanjut ke videonya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe ya guys Dan nyalakan lonceng notifikasi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 oke okay guys kita masuk ke aplikasinya guys ini dia nama aplikasinya video budi oke okay, kita buka aplikasinya ini ada iklan dulu guys nah jadi tampilannya seperti ini guys saya baru mendapatkan poin 60.944 Nah, gimana cara mendapatkan poinnya? Kalau kalian belum mendaftar, kalian klik dulu mendaftar ya, guys. Karena di sini saya sudah mendaftar. Kalau yang belum mendaftar, mendaftar dulu, guys. Di sini tugasnya hanya menonton video, guys kita tonton dulu cara menarik profit dari all trade tanpa komisi untuk deposit saya buka bagian deposit dan memilih metodenya untuk mulai trading saya hanya perlu 20 dolar saya memilih ke arah mana grafik akan bergerak kemudian membuka transaksi prediksi yang benar akan menghasilkan profit 100% untuk menarik uang saya Saya menarik uang dalam satu hari dan tanpa kuisi Pasang sekarang. Nah, sudah kita klik yang yang silang ini guys di atas. Nah, saya mendapatkan 50 koin guys. Di sini saya baru mendapatkan saldo 12 ribu guys. Di sini tugasnya hanya menonton video guys yang 4 ini di, di bawah juga banyak tugas-tugas lainnya guys. Di sini kalian bisa menonton video guys minimal 5 menit mendapatkan 500 koin, 15 menit mendapatkan 1000 koin, 30 menit mendapatkan 150 maksudnya 1500 koin guys ini kalian juga bisa menginstal aplikasi ya guys kalian bisa mendapatkan 500 koin. nah di sini juga kalian bisa masuk ke YouTube guys gabung ke YouTube mendapatkan 1000 koin. nah di sini kot, buka kotak harta ya guys kalian akan mendapatkan koin banyak ya guys. Di cara menukarkannya guys? Di sini cara menukarkannya kalian klik tukar yang ini. Nah, di sini cara penukarannya guys. Ada ke Gopay atau ke Opo guys. Nah, di sini minimal penukarannya itu yaitu saya saldonya baru 12000 jadi saya belum bisa menukarkannya guys nanti kalau saya sudah tembus 60000 ya guys atau yang 200000 saya akan bikinkan video lagi guys Oke kita kembali dulu nah jika kalian ingin mendownload aplikasi ini guys kalian bisa cek link di deskripsinya ya kan oke kita nonton video dulu guys biar tambah biar poinnya di sini hanya 30 detik ya kan iklannya aja yang hilang di atas. Nah, saya mendapatkan 50 poin lagi, guys. Nah, di sini juga kalian bisa cek harian ya, guys. Saya baru menggunakan aplikasi ini, guys. Nah, di sini saya baru mengundang satu teman ya, guys. Mendapatkan 800 poin. Ini akun saya banyak akun-akun lainnya ya guys ini akun yang nomor satu guys tidak mendapatkan banyak guys di sini kalian juga bisa undang coba pak kita Nah, jika teman kalian mengun, meng- aplikasi ini guys, maka kalian akan mendapatkan uangnya guys sebesar rp guys. satu hari ya guys sudah mendapatkan belas 12000 kita klik lagi guys iklannya guys mau puluh poin lagi kan